sih Assalamualaikum hari ini. Sekali okay. loh. Awas, awas, awas nek bahaya kok Langsung. langsung orang main ora anu langsung ya arah-arah sisan iya di pas paling dowo montore 5 meter Eh? iki enggak berapa? Belum. Belum. Ya, kamu ya, ya. hmm. yang ya Ya. Siap siap orang parang ini kita Keteng ya. Keteng. Keteng. Bes, kita nih wes. rongan gowang tak shooting. Tak shooting, so lihat tak ini kok sok. Sih, sok, sok. ini ya eh hey, sing tenang eh. Madapara ini. Eh? Ya, ya, ya, ya. Acarane ngopi dulu. Cacane, cacane. <testa yuk> ngopi dulu acarane ngopi. ngopi barang nah, nah... Soto barang. Makan besar kayak soto barang Iya. Jangan lupa subscribe. Iya, pesenengin deh, soto nengin bilang ya. Mantan dongang. Kondang orang. Si, oh iya deh, sisi konsumsi mulai kerja dinaikin kemarin. Ya, iya dong. Berat ya, itu kasih. Oh, Saksi, <laughs> oh iya sisi konsumsi ya, mulai kerja. <laughs> Wah, cilik Cilik karena ya. dan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan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 wes wes wis si anakku anak wes loh siapa itu? Lihat, datang dari mana? bang lagi baru lagi juga kita ada datak ning iya tak cek ya cek, gitu. cek sapa <tuk> sih <ngurang> teko teko tak cek lanjut <laughs> boleh <laughs> boleh buat potong royong sampai Orang orang, Udah mulai kebom, Kamu perampungan rasa nusul sama lu pun apa napa di kamera. Oi, yo Pak aku udah, doanya, doanya, Pek, Tapi kamu mau orang orang tukang lah ora nganggo anu e kena Masuk yo berarti semoga mugo mudul dalane penak polan keras tinggi senek model miring glowong gue yo yo ngarep main Ah. Kek gandul ya? Luwene luwene? terus Loro, Ini, Ini, buat. ya lemes padonan kak kaya kaya kena jam 12 pasal 12 iya kena pasal setengah 12 tapi jam 12 lewat lewat pasal besar bisa dilihat pasalusan. makan apa Iya. Ya nasehat sih waktu dia tuh apa-apaan lu nih? Dengan dia artinya rusak. Astaga, suka 5.000. Ayo. Astaga, eh. Waduh. Eh, wala pendarahannya pie gimana ini? Betul lah, jangan. ini ya ini. Acara kudu bisa. Tingkat teller atau gimana ini? Ya enggak? Masya, gimana anu kok gitu? Ha. Masuk di